Hai, ini adalah video lanjutan soal TOEFL Structure nomor 1 sampai nomor 15 yang telah kamu kerjakan sebelumnya. Di video ini kamu akan mengerjakan nomor 16 sampai nomor 25. Satu soal dikerjakan dalam 36 detik. Let's start! Let's number 16. Pilihan jawaban A, vast adalah adjective. Lalu setelahnya kita menemukan kata flows yang merupakan noun. Sesuai urutan kata atau word orders, adjective bisa muncul sebelum noun. Jadi, vast masih tepat. Yang kedua, pilihan jawaban B, information adalah noun. Noun muncul setelah of yang merupakan preposition. Nah, dalam structure memang yang muncul setelah preposition salah satunya adalah noun bisa noun phrase atau bisa gerund. Jadi B ini masih benar. is carried. Kita lihat di sini ada carried sebagai past participle. B adalah is. Kita tandai dulu. Lalu pilihan D, cables adalah noun atau countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Urutannya sudah benar. Nah, jawabannya adalah C is, kenapa? Karena is sebagai be atau verb, itu harus agree atau sejalan dengan subjeknya. Di sini, subjeknya adalah flows. Nah, flow sendiri adalah plural noun, atau kata benda jamak. Nah, seharusnya verbnya bukan is, be-nya bukan is, seharusnya be-nya adalah are. Oleh karena itu, jawabannya adalah Let's go to number 17. Kita lihat pilihan A. fine violence. fine adalah adjective. Lalu setelahnya muncul violence sebagai noun. Urutannya masih benar. Seperti yang sudah dibahas di soal nomor 16. Sebelum noun bisa muncul adjective. Untuk pilihan B. Has been preceding. Been adalah be. Apabila kita menemukan be. Maka verb setelahnya itu di antara dua. Yaitu. Past participle, atau kata kerja bentuk ketiga. Atau present participle, atau verb ing. Jadi B, masih benar. D, a secret art. Art adalah noun. Lalu, secret adalah adjective. Urutannya, masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Karena determiner several itu akan memungkinkan noun setelahnya berubah menjadi plural noun, atau kata benda jamak century seharusnya diubah menjadi centuries let's go to number 18 Due to adalah preposition. Lalu kalau kita melihat kata yang muncul setelah prepositionnya adalah B, divided. Terlihat seperti verb, tapi sebenarnya tidak. Divide di sini adalah adjective. Dan ethnic adalah juga adjective. National adalah adjective. Dan adjective ini menjelaskan noun, loyalties. Can be both bitter or violent. Violent dan bitter itu memiliki bentuk yang sama, yaitu sebagai adjective. Dan bitter pun memiliki struktur yang sama, yaitu sebagai adjective. Nah, pilihan jawaban yang perlu kita temukan adalah or. Karena or itu seharusnya berpasangan dengan either. Sedangkan sebelumnya kita menemukan both. Both seharusnya berpasangan dengan end. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 19. Kita lihat pilihan D, fame. Fame adalah noun yang bisa muncul karena sebelumnya terdapat preposition. Lalu selain itu, kita lihat rocketed itu sudah benar karena rocketed adalah verb atau past simple verb dari subjek Harriet Beecher Stowe. Lalu B, novel adalah noun. Anti-slavery adalah noun. Ini adalah compound noun. Namun, sebelumnya terdapat hers. Hers adalah reflexive pronoun. Aturannya adalah, apabila kita menemukan reflexive pronoun, maka setelah pronoun tersebut, tidak boleh muncul noun. Oleh karena itu, seharusnya hers ini diubah menjadi her, yang berfungsi sebagai adjective. Atau possessive. Adjective. Oleh karena itu, hers diubah menjadi her. Maka jawabannya adalah her. Let's go to number twenty. Kita lihat R, R adalah be verb, lalu subjeknya adalah organisms. Organism sebagai plural noun, sejalan atau agree dengan verb R, keduanya plural. On earth, on adalah preposition, lalu setelahnya muncul kata earth yang merupakan noun. Strukturnya atau urutan katanya sudah benar. Living adalah adjective. Adjective ini muncul setelah kata organisms yang merupakan noun. Yang bisa muncul sebelum noun adalah adjective, dan urutannya sudah benar. Yang perlu kita pilih adalah A, simple. Karena apabila kita menemukan N atau OR, atau coordinate conjunction lainnya, maka struktur sebelum dan setelahnya itu harus sama. Sebelumnya kita temukan the smallest, Superlatif. Oleh karena itu, simple pun harus berada atau berbentuk yang sama. Menjadi simples. So, the answer is A. Let's go to number 21. The effort adalah noun, sebelumnya ada the, atau definite article, itu sudah benar urutannya. The exact numerical value, value adalah noun, sebelum noun itu bisa muncul adjective. Numerical adalah adjective. Dan memang apabila kita menemukan kata yang berakhiran al, itu adalah salah satu petunjuk bahwa kata tersebut berbentuk adjective. Digits adalah noun, decimal adalah adjective, urutannya sudah benar. Maka jawabannya adalah C. Apabila kita menemukan has, have, atau had, verb setelahnya itu harus berbentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Oleh karena itu, reach ini seharusnya menambatkan penambahan ed atau reach. So the answer is C. Let's go to number 22. Waters, kebanyakan dari kita mengetahui bahwa kata water itu adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Namun, water di sini artinya adalah perairan. Nah, dalam konteks ini, bentuk katanya menjadi countable noun atau kata benda yang bisa dihitung karena kita bisa menghitung jumlah perairan yang ada. Karena itu, penambahan S itu masih tetap benar. Tempered dan warm itu memiliki bentuk kata yang sama. Dua-duanya berfungsi sebagai adjective. Koma di sini sebenarnya sama fungsinya seperti n. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Usual seharusnya berbentuk sebagai adverb usually. Karena usual adalah adjective dan tidak bisa muncul apabila setelahnya, kita menemukan adalah verb oleh karena itu jawabannya A let's go to number 23 Universities pilihan D sebagai plural noun. Sebelumnya bertemu oldest sebagai adjektif. Urutan katanya, sudah benar. Pilihan B, one adalah pronoun yang bisa muncul setelah verb be. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Karena apabila kita menemukan B was, atau is, dan B yang lainnya, apabila muncul verb, maka pilihannya dua. Kita harus menemukan kata kerja bentuk ketiga, atau past participle, atau present participle, disebut juga verb ing. Jadi establish di sini sebenarnya dalam bentuk kalimat pasif, oleh karena itu establish harus mendapat penambahan ed, menjadi establish. Let's go to number 24. A significant part juga sudah benar karena significant adalah adjective yang bisa muncul setelah noun. Each year, each setelahnya akan muncul singular noun. Sudah benar, oleh karena itu jawabannya C. Karena part sebagai subjek itu bentuknya tunggal. Bisa kita ketahui dari penggunaan artikel E. Oleh karena itu, apabila bentuk kalimatnya Present simple tense, maka di ini harus mendapatkan penambahan S. Oleh karena itu, jawabannya C. Let's go to number 25. 15 plates memiliki penambahan S, berarti ini adalah plural noun. Bentuknya sudah benar karena sebelumnya ada number 15, yang merupakan angka yang akan mengubah noun menjadi plural noun atau kata benda yang jumlahnya banyak. Which float, float tidak mendapatkan penambahan S karena which di sini mengacu pada plural noun. Oleh karena itu, floatnya harus dalam bentuk kata kerja dasar, tidak mendapatkan penambahan S. Jadi sudah benar. Partially molten layer, ini adalah urutan kata yang akan muncul apabila noun itu diikuti dengan adjective. Adjective dari kata molten, lalu partially adalah adverb. Ini adalah word order yang benar. Apabila kita menemukan noun phrase atau kumpulan kata yang bagian kanannya itu adalah kata benda. Jawabannya adalah D. Karena day adalah subject pronoun. Sedangkan kalau suatu pronoun muncul setelah preposition, maka dia harus menjadi object pronoun. Object pronoun dari day adalah them. Karena itu jawabannya adalah Delta kamu bisa klik aja video berikut untuk mengetahui pembahasan soal TOEFL selanjutnya yaitu nomor 26 sampai nomor 35 my name is Andrian and I'll see you around